Selamat sore teman-teman semua. Sorry, Ci. Sorry, Ci. Ya, Selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baik kami boleh berkumpul di Zoom meeting ini. Hari ini kami akan melanjutkan bahasan kami untuk modul 4. Kira-kira menolong kami agar pada saat mengerjakan labnya juga kami bisa mengerjakannya dengan baik, internet kami bisa berjalan lancar pada hari ini. Hanya di dalam waktu Indonesia, halia amin. Baik, teman-teman, silahkan dinyalakan kameranya. Kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Teman-teman, silahkan lihat ke kameranya. Senyum. 321 satu Terus, hari ini kita ngerjain lab. Kita akan masuk ke breakout room kurang lebih 20 menit. Yang dikerjakan di labnya itu ada tiga tas mengeksplor user di AWS, sama grup user, group, user sama user group. Nah, ini dua, ini sudah dibuatkan teman-teman, jadi kita hanya lihat dari yang sudah dibuatkan oleh AWS. Setelah itu, dari mengeksplor user sama grup ini ada tas dua untuk menambahkan user tertentu ke dalam grup setelah itu tas tiganya kita akan coba user yang tadi ditambahkan ke satu grup itu mencoba sign in lalu mengetes apakah betul hak aksesnya seperti yang ditetapkan di tas dua gitu ya teman-teman jadi kita kenalan dengan aws iam lebih jauh dan ada labnya lalu hasil akhirnya yang diharapkan seperti ini teman-teman usernya kan ada tiga ya user satu user dua user tiga nanti teman-teman lihat Kemudian grupnya juga ada tiga teman-teman. Ada isi e itu admin, isi e itu support, sama estri support. Nah ketiga grup ini itu nanti ada usernya. User satu dia akan diinput ke estri support. User dua akan diinput menjadi bagian dari isi e itu support. Dan user tiga dia akan di-input jadi isi e itu admin. Jadi ini masing-masing nanti akan ada hak aksesnya sendiri-sendiri. Seperti itu teman-teman. Ada yang udah baca belum lab satunya? Udah nyobain? Teman-teman semua udah ada yang mencobakah? Nah nanti setelah itu juga teman-teman bisa berdiskusi tentang uh, securing account. Lalu securing data di AWS. Sama yang terakhir itu working to ensure compliance. Jadi ada labnya. Lab 1 sama ada tiga topik yang belum kita bahas di pertemuan yang lalu, yang 4, 5, 6. Hasil final dari lab kita untuk hari ini sih mengenal ini ya, AWS IEM lebih jauh, kita lebih kenal. Sampai sini dulu, silahkan. Ada tanggapan enggak, teman-teman? Sip, udah semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sip. Baik, teman-teman saya akan buka breakout room-nya. Silahkan di pilih room-nya. Hmm, saya mau nyoba, Ci. Pin, mau nyoba? Aduh. Lab satunya dulu ya. Hah? Oh, iya, lab satu. Eh. Boleh, silahkan di share screen Pin. Oh ya, sebelum ke Pin, ke saya dulu. Teman-teman, Tadi kan waktu misalnya teman-teman mau ngerjain labnya, itu tuh adanya di sini teman-teman. Di modul 4 ada lab introduction to AWS IAM. Nah ini lab satu kita, klik aja, klik start lab. Saya ingetin jangan lupa teman-teman klik end lab, jadi kita terbiasa. Kalau memang sudah selesai pakai, di klik end labnya. nya Nah ini status dari lab saya sih udah ready ya, teman nanti teman kita yang akan share juga pasti statusnya sudah ready. Untuk ke manajemen konsolnya itu tinggal klik aja tulisan AWS ini. Nah nanti dia akan mengarahkan kita ke AWS management console. Untuk cari layanannya, kan kita hari ini pakainya IAM Di-search aja di sini, atau mau dari kategorinya juga boleh, dari sini service kategorinya juga boleh. Silahkan mana yang buat teman-teman lebih mudah dan lebih cepat untuk akses ke yang Silahkan, Pin. Dan kelompoknya sudah, sudah ngoprek webnya. Silahkan di-share ya. katanya sudah. Nah, sekarang sudah. baik Nah, ini sudah masuk. Silahkan, Pin. Kita di langkah 6 nih. Langkah 6. Berarti navigasinya ke user. User. Hmm. user 1 ya. user 1, user 2, user 3 apa yang ini dilihat ya. oleh teman-teman di sini ini, ini bisa masuk add group add user to group terus ada permission terus kita, kalau mau delete ada delete <laughs> terus ini ntar ke berapa ya nah ini ya coba ke langkah 6 tuh di situ kita ada lihat tiga user jadi oh, iya. ini menunjukkan ada tiga user di bagian yang user pin uh, ya yeah. di bagian yang user bukan user group ah di user ada tiga user ya teman teman ini sudah dibuatkan jadi kita tinggal pakai usernya ini udah pakai aja dulu untuk lab ini tiga user ini ada yang mau ditambahin enggak sama teman-teman kelompok satu eh teman-teman kelompok tiga paling ini ya ke tab permission coba diklik usernya ini sih udah beres sudah ditempelkan ke dalam grup coba lihat permissionnya ini karena sudah ditempelkan permissionnya user satu itu sebagai sri support Estudy support ya, tuh oke. Okay. Terima kasih, Pin. Ini sih sudah jadi ya, sudah masuk ke S3 support supportnya. Silakan kelompok berikutnya kita ke langkah berikutnya untuk melihat user group. Ada yang mau share? Silahkan, uh, saya boleh Ci. Silahkan, Frans. Frans, kelompok dua. kalau tadi dari usernya udah dibuatin tiga. Nah ini yang berikutnya kita lihat tentang user group. Maksudnya ke user group. Silahkan, Franz. Sudah muncul belum, Cik? Sudah, sudah muncul. Apa Usain. nih grupnya? Ada tiga grup, ECE2 Admin, ECE2 Support, sama STG Support. Okay. Terus masing-masing punya permissionnya beda-beda yang isi itu support dulu coba isi itu support sini ada permissionnya ini ya nah ini jasonnya ya teman-teman sudah pernah kita lihat waktu yang lalu ada jason untuk nentuin mana yang boleh diakses mana yang di allow, mana yang di deny isi support itu dia read only access ya ke isi itu ke isitunya itu dia read only access Betul ya read only access sih Iya betul Ci Kalau yang isit itu admin coba Franz Yang admin, admin dia Apa tuh permissionnya Sebagai admin Admin, admin policy Ya polisinya sebagai admin Terus kalau grup yang ketiga S3 support Polisinya apa Read only ke S3 bucket ya Iya, sip, baik. Oke, terima kasih, Frans. Selamat Berikutnya, siap. kita masuk ke bisnis skenario. Ada yang mau cerita dulu? Sudah, saya sih silahkan. Kelompok Martin di share screen -team. kalian tas 2 ya? Kalian nunjukin tas dua. Nah, Dilihatin dulu ininya, Tin, kalau ada layar ini. Turun ke langkah 23 Turun lagi ke bawah, Tin. Nah, ini tabelnya. Dilihat dulu, teman-teman. Tadi user yang sudah kita lihat dan grup yang sudah kita lihat mau dikasih permission ini ya. User 1 ke S3 Support. Dia read-only akses ke S3 Bucket. User 2... Ini di grup ec to support, read only access ke EC2, berarti bukan adminnya ya. Tapi kalau user 3, dia ke ec admin, sebagai admin. Jadi bisa view, start, stop, Amazon EC2 instant. Silahkan, Tin. Sekarang ke task 2. Nempelin permission caranya gimana, Tin. Dari ininya, Tin. Dari konsolnya ya. Kita harus ke S3 Anaknya di usernya sudah nempel, ya. User satunya sudah ditempelin, sudah sih. Tadi udah dicobain, jadi udah nempel langsung. Boleh sambil lihat usernya nggak, Tin di IAM-nya. Oh, pas ini ya, pas lagi. add User, pas oh, pas lagi. Ya. grupnya kalian sambil dilihat ya pertamanya berarti dia ke user group dulu di sini di usernya ada tiga user groupnya ada tiga ada yang ini kan tadi di sini kita bisa cek eh, ke sini deh yang isi s 3 support Sini ada kita bisa user eh, yang user satu ya tadi user satu betul nah, eh. nah nanti di sini ada muncul usernya nah yang kedua itu tadi yang kedua ya, is you to support ya nah jadi kita ke user groups lagi ke isi, isi support, support nah, tinggal di add ke yang user 2 aduh ini yang uh -huh. nah sudah ter-add jadinya user in this group. yang di situ support Terus, lalu kalian... kita banyak lagi ke untuk admin kita add user 3 nah, add jadi, sudah ada. Jadi, cuma dia yang bisa ngatur-ngatur untuk, ya, ketika ya permission-nya. Cuma dia bisa ngatur-ngatur untuk start sama stop instance-nya. Sip, Sip, bisa ya, teman-teman? Ya, si. ya. Ada yang mau tambahin Silahkan. Oke, nggak ada sih, Sip. Bisa ya. Pokoknya usernya yeah, yang tadi tiga masukin ke grup-grup yang sudah ada ya tiga juga jadi punya hak siapa yeah. aja. Oke lanjut kita ke task tiga. Buat ada Cik. yang mau coba? eh uh, saya ki. Rifki silahkan. Yang Rifki uh, user satu aja ya supaya nanti uh, dari yang lainnya juga. Silahkan ki. Task tiga nyobain uh, sign in. Mau langsung ke private window-nya atau dari lab-nya, Ji? Dari lab-nya. Supaya tahu ininya, link sign-in-nya. Okay. IAM user sign-in link-nya supaya kita semua tahu. Uh, dapat dilihat, sih. Sekarang kita di 32 ya, teman-teman. panel navigasi. Ya, kita mau ke panel navigasi. Silahkan, Ki. Okay. Jadi pertama uh, itu kita kan di dashboard sini kita copy ini ini realnya dulu oh. biar bisa untuk nah kita pakai incognito <tuh> sini kita isi username sama passwordnya ini, ini di labnya ya. udah dikasih uh, user satu ya tadi C user satu dan password satu. Passwordnya pas. Nah setelah itu di sini kan kita Tadi kan di surat satu dia kalau nggak salah grupnya dikasih uh, S3 support. S3 support. Artinya dia cuma bisa akses yang servisnya S3. Kita coba dulu. Serius, aku lagi lambat. <laughs> dia masih lagi, nah, itu ada nah, satu, ini. ya, ada satu bucketnya. Nah, karena ini apa ini. dia kan tadi dimasukin di, cuma diklikin kosong, nah, diklikin ya. ya. kosong, Masukin kosong, tapi kita bisa masuk ke sini, ya. ya. Sekarang kita coba lihat dulu dia bisa akses yang lain, nggak? ke isi dua. Di sini kita lihat di instances-nya, karena authorized soalnya dia di grup S3 support only the nggak bisa lihat apa yang diisi dua tanya sisi ya. Betul, jadi begitu user itu ditentukan untuk masuk ke grup mana, di grup itu kan ada polisinya maka begitu dia mengakses ke tempat lain yang tidak punya hak akses, tidak bisa. betul Terima kasih, Rifki. Berikutnya, kalau sudah lihat user 1, kita akan lihat yang user 2. Ini berarti yang sign in pakai langkah 43. Silakan, teman-teman. Ada yang mau share? User 2? Boleh, Ci. Silakan, pon. Uh, sebentar user dua itu dia haknya di, di situ ya ya pertama kan masuk ke incognito terus masukin lagi linknya terus masukin user name nya ini Lalu teman teman masuk bisa sana. masuk ke sini karena ini ya yang tadi di dashboard linknya teman teman seperti yang langkah punya rifki Nah, terus kalau tadi ke S3, dia harusnya nggak bisa. Hmm. Nah, nggak ada permission. Soalnya emang bukan bidang dia. Kalau dia di situ. Dia di instance. Nah ya bisa ngeliat, cuman ini gak, gak bisa nge Ya, nah, file to stop. Aku adminnya ya nge-stop. So. Sip, terima kasih Alfon. Nah sekarang kita ke yang user 3. Gimana nih user 3? Baik, sebentar aku. apakah sudah muncul bu sudah sudah muncul tadi berarti user ketiga user ya, Bu? ketiga dicek dulu bernardus sudah di belum coba sudah bu user tiga, sip sudah is itu admin sekarang kita ambil linknya dulu ke dashboard mm -mm. di copy nah. ada sign in url copy nih yang ini saya sign ini pakai browser yang beda Bu, saya ganti share screen-nya dulu ya Bu. Oh sudah, sudah dibuka ya? Silahkan. Ya, nah, apakah sudah muncul Bu? Sudah, sudah muncul. Sekarang berarti ini ada di user berapa? Benadis? Ini saya user satu. Oh, coba ke user 3. Karena di user 3 kita mau lihat adminnya. Sign out dulu, terus akses user 3. Kalau kehilangan linknya boleh dikopas dari yang tadi, sign-in ya. link Nah ini, silahkan. masukkan ya, user ya. script 3, password-nya strip password 3. Oke, ini mintanya ke isi itu. Lalu ke instant, boleh diklik dari yang... Ah, dari situ juga boleh. Bayang lab host ya, salah satu boleh dicoba karena dia admin. Coba di instant state-nya di stop, pilihan yang kiri yang instant state. Yang, yang ini oh, yeah. Yeah. Okay. oh di ya oke kalau dihentikan ya kalau mau nyalain lagi juga bisa start instant ya yeah. start instant di start aja start lagi di sini masih stopping sih bu tulisannya di oh ditunggu dulu atau ya nah ini baru nah, udah, sekarang udah. baru bisa Nah, udah start bu Sip. nah kalau admin bisa stop sama start ya oke teman-teman terima kasih labnya komplit ya untuk lab satu ini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman nih ya securing account nah ini ngingetin lagi tentang aws organization ini buat menghubungkan beberapa account aws bisa dikelolanya secara terpusat. You centrally manage them. Ini fitur-fiturnya, teman-teman. Grup AWS account di organizational unit sudah pernah dikenalkan. Waktu kita belajar AWS Global Infrastructure, terus fitur yang lainnya ada integrasi dan support untuk IAM, sama menggunakan service control policy. Nah, service control policy ini memungkinkan untuk pengelolaan akun secara terpusat, mirip dengan IAM, tapi ini eh, dia ada jumlah maksimum permissionnya untuk setiap organization, seperti itu. Nah ini namanya Service Control Policy. Kemudian untuk keamanannya ada AWS Key Management Service, ini buat encryption key. Lalu ada Amazon Cognito, buat nambah user, sign up, sign in. Terus ngelola aplikasi kita. Jadi ini yang buat uh, mengamankan. Lalu ada AWS Shield. Ini buat meminimalisasi downtime sama latency. Terus yang berikutnya tentang securing data di AWS. Kalau yang securing data di AWS ini, Terkait dengan enkripsi juga ya, ada, uh, secret key. Lalu dia contohnya di sini, Amazon S3, Amazon EBS, Amazon EFS, sama Amazon RDS Managed Database. Nah, ini yang AWS Support, AWS Support Encryption of Data Address, berarti datanya tersimpan di fisik ya, secara fisik di disk atau di tape. Ini namanya data address. Kemudian ada data in transit. Ini yang datanya bergerak ya, data moving across a network. Ini bisa diamankan pakai TLS. Terus ada AWS Certified Manager. Ini ada dua jenis data, data address sama data in transit. In transit. Kemudian berikutnya untuk securing Amazon S3 bucket. Tools-nya ada beberapa jenis, Amazon S3 Block Public Access, IAM Policy, Bucket Policy, Access Control List sama AWS Transit Advisor. AWS. Terakhir tentang working to ensure compliance. Jadi AWS sangat concern ya untuk tersertifikasi dan sebagainya. Nah ini kita bisa ngikutin sertifikasi atau attestation. Ada sertifikasi sertifikasinya seperti ngikutin ISO sekian gitu ya, lalu ada law regulation sama privacy, terus alignment sama framework. Jadi berharap kalau misalkan aturan keamanan di AWS ini ngikutin dari standar-standar ini, gitu itu ya. Jadi comply dengan programnya. Terus ada AWS Config, ini buat monitor konfigurasi di AWS. Sama AWS Artifact, Ini supaya selalu ikut sama aturannya ya, AWS ISO Certification, PCI, atau Service Organization Control. Ada reportnya yang bisa di-download supaya tahu komplainnya hmm, Jadi modul 4 kita udah kenalan dengan konsep uh, share responsibility model, itu yang lalu ya. Mana tanggung jawab AWS, mana yang jadi tanggung jawab dari customer AWS, sudah tahu. Lalu kita kenalan juga dengan IAM user, grup sama role. Tadi ada lab satu juga yang kita coba supaya mengenal, oh user di AWS seperti apa, grup seperti apa. Kalau user itu diinput ke salah satu grup, berarti ikut policy yang mana, ikut permission yang mana. Kemudian gimana kita mengamankan akun yang baru, tadi juga sudah ada langkah-langkahnya. Mengetahui gimana cara mengamankan AWS data sama mengenal AWS compliant program. Jadi ini modul 4 kita selesai. Seperti itu teman-teman.